Jalan sekolah di pagi hari Kalian yang di depanku Good morning aku ucapkan Aku agak dicueki Ah jika semua Laki-laki itu pemalu, selalu pasang takhta. Terima kasih.